Kita kembali dengan perkumpulan yang baik di tempat yang sederhana ini. Kita akan mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan cara yang baik. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasannya pada pagi hari ini, kita akan ada kajian ilmiah yang akan dibawakan oleh al Ahmad Abu Farham Hasidullah Ta'ala yang bertema mengenal hukum sebab-sebab sebab akibat dalam pandangan syariat mengenal hukum sebab akibat dalam pandangan syariat kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab jadi bagi yang ingin bertanya bisa berkaitan dengan judul bisa juga di luar daripada tema karena uh, pemateri sudah berada di tengah-tengah kita, langsung saja kita yeah, persilakan kepada beliau, kepada Alustad Faleata Batul Masgurah. wa alaikum wabarakatuh.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 Wa kala ta'ala fa'inna kulla muhadasatin bid'ah wa wa jami'an alhamdulillah wa syukru lillah la pada kesempatan di pagi hari ini, kita kembali berjumpa dalam rangka mengadakan kajian konsultasi syariah, kajian dan tanya-jawab. Materi kita di pagi hari ini adalah mengenal hukum-hukum seputar sebab akibat dalam pandangan syariat. Berbicara tentang mengenal hukum sebab akibat dalam pandangan syariat. Kita tidak lepas dari pembahasan tawakal. Ya? Jadi pembahasan sebab akibat itu dibahas masuk dalam pembahasan tawakal. Jadi kita harus mengerti tentang apa itu tawakal dalam pandangan syariat. Tawakal adalah ibadah taqallubiyah, ibadah hati yang merupakan perkara yang paling terpenting dalam pembahasan tauhid. Salah satu pembahasan yang sangat penting dalam pembahasan tauhid adalah masalah tawakal. Taib Para ulama menyebutkan bahawa tawakal adalah sederhul istimad ilallahiyi fi jamil il umur, fi jeb al manafi, wadaf al mazhar, wal ahdul al asbab al ma'adun al mashru sharan wa qadran. Para ulama menyebutkan bahawa tawakal adalah kejujuran seorang hamba. Dalam bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh urusannya dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala fi jal bil marafi dalam mencari kemaslahatan dia sandarkan kepada Allah Taala dalam mencari kemaslahatan baik kemaslahatan agamanya ibadahnya ketaatannya mendapatkan hidayah keimanan keislaman dia menyandarkan segala bentuk pencariannya mencari kemaslahatan agama kepada Allah taala iya wadaf il dan dia juga percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam berlindung dari segala bentuk kemudaratan. Dari segala bentuk keburukan. Dan kejelekan. Wal-akhdu alal asbab. Bersamaan dengan dia mengambil. Dia bersandar kepada Allah ta'ala. Dalam mencari masalahat dunia dan agama. Berlindung dari segala kejelekan dan keburukan keburukan du dunia keduakaan keburukan yang ada di dunia atau keburukan terhadap agamanya dia bertawakal kepada Allah bersamaan dengan itu dia mengambil sebab dia mengambil sebab yang diizinkan di dalam syariat baik sebab itu adalah sebab yang syar'i atau sebab itu adalah sebab yang kauni sebab yang syar'i maupun sebab yang kauni dari pembahasan tawakal Para ulama menyimpulkan bahawa, tawakal itu intinya dua. Bersandar kepada Allah Ta'ala, dan mengambil sebab yang diizinkan dalam syariat. Sebab yang diizinkan dalam syariat ada dua, ada sebab yang syar'i dan ada sebab yang kauni. Para ulama juga berkata bahawa, kesempurnaan tawakal seorang Muslim harus mengambil dan menempuh sebab. Menempuh sebab tidaklah mengurangi tawakal seorang Muslim. Tidak menafikan dan tidak mengurangi tawakal seorang Muslim. Hanya saja, mengambil sebab, kata Imam Ibn Qayyim Raimahullahu Ta'ala, seorang dalam mengambil sebab, tidak memberikan mudarat selama, Jasad dan badannya yang menempu sebab, sedangkan hatinya tetap bergantung kepada Allah Taala. Jadi badan dan jasad mengambil sebab, berobat, menempu sebab-sebab, dengannya dia mendapatkan dunia, mengambil sebab dengan kemaslahatan dunia, dengan badannya dia mengambil sebab, sedangkan hatinya bergantung kepada Allah Subhanahuwataala kapan hatinya bergantung kepada sebab meskipun sebab itu adalah sebab yang syar'i dan kauni maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan jadi sebab ditempuh hanya sebatas jasad sebagai sebab adapun hati tetap wajib bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu al-Imam Al-Luqaymi taala membagi juga Tawakal itu terbagi menjadi dua bagian. Ada bertawakal dalam urusan agama dan ada tawakal dalam urusan dunia. Ada tawakal dalam urusan agama dan ada tawakal dalam urusan dunia. Tawakal dalam urusan agama, yaitu seorang Muslim bersandar kepada Allah Subhanahu Wataala dalam mencapai seluruh kemaslahatan agama, seperti keislaman, keimanan, keyakinan. Hidayah beribadah kepada Allah Taala, dia menyandarkan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendapatkan kemaslahatan agama itu. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Rais Taala, tawakal itu sebenarnya adalah isti'anah. Tawakal itu adalah apa? Ada bentuk isti'anah di dalamnya. Jadi ibadah itu, kata Syekhul Islam, terbagi dua ada isti'anah dan ada selain isti'anah. Seperti yang Allah sebutkan, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada mula kami beribadah dan hanya kepada mula kami mohon pertolongan. Isti'anah ini bagian dari ibadah. Tapi Allah pisahkan dia dengan ibadah yang lain. karena tanpa isti'anah, tidak ada ibadah yang bisa kita tegakkan. Tidak ada ibadah yang bisa kita tegakkan. Saking pentingnya isti'anah dan tawakal bagian dari bentuk isti'anah bagian dari bentuk isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk e, tawakal jenis yang pertama yaitu tawakal dalam urusan agama. Ya. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan seluruh kemaslahatan agama baik hidayah keimanan dan keislaman kita sandarkan kepada Allah taala. Kita bertawakal dalam mendapatkannya kepada Allah taala. Kemudian yang kedua adalah tawakal dalam urusan dunia. Seperti mencari kemaslahatan, kemaslahatan dunia. Mencari kemaslahatan-kemaslahatan dunia. Mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, mendapatkan apa saja dari perkara dunia yang halal untuk didapatkan. Ya, dia juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkannya. Dan tentunya untuk mendapatkan kemaslahatan agama dan dunia kita menempuh apa? Se sebab. Maka siapa yang meninggalkan sebab kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang meninggalkan sebab dengan menyangka bahwa itu menafikan kesempurnaan tawakkal maka dia telah mencela syariat Allah Subhanahu wa Karena syariat Allah taala kita diperintah untuk menempuh sebab, ya. Kita diperintah untuk menempuh apa? sebab karena itu para ulama kita menjelaskan tentang seputar uh, sebab akibat ini setelah antum paham tentang tawakal Al-Syekh Abdurrahman bin Nashr As-Sa'di rahimahullahu taala membuatkan tiga kaidah tentang sebab akibat. Nah, ini sebab ini kaidah beliau buat di dalam kitab At-Tauhid uh, di pembahasan hukum menggantung jimat ya, hukum menggantung menggantungkan jimat di dalam bab, menaşirki lubsul khalkah, lubsul halqati, wal khayit, dan nahwihma al-rafi balai atau dafiha atau atau dafihi. Dalam kita betahid disebutkan bab termasuk dari kesyirikan lubsul khalkah, menggantungkan gelang, wal khayit. Dan benang termasuk dari kesyirikan menggantungkan benang dan gelang. Wanahwihi ma atau yang semisal dengan gelang dan benang. Liraf il balai untuk mengangkat balak. Awudaf ihi atau menolak balak. Kalau bedanya mengangkat balak dan menolak balak, kalau menolak balak sebelum turunnya memang sudah dibuatkan penangkal sebelum turun. Sebelum turun musibah, sebelum turun bahaya, maka dia buatkan penangkal. Adapun kalimat deful bala menolak bala, ya, tuyup itu menolaknya setelah turunnya, setelah tertimpa ya, setelah tertimpa bala, maka dia pun menolaknya. Ini memang dua tindakan dalam syariat dalam menolak bala ada dua petunjuk. Cuma di sini yang jadi masalah dia menolak bala dengan menggunakan jimat. Ya, menolak balak, musibah, kejelekan, keburukan dengan menggunakan gelang, dengan menggunakan benang. Dan ini banyak ya. Yang sering saya contohkan bahwa Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam anta'alla katamimatan faqad asyrak, siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat kesyirikan. Jimat itu dalam pandangan syariat sifatnya umum sekali. Apakah itu batu, kayu, gelang, benang, Kertas digantungkan di badan, kadang digantungkan di leher, kadang digantungkan di tangan, kadang digantungkan di kaki, dan kadang digantungkan di perut anak-anak kecil, digantungkan berupa benang. Kadang digantungkan di rumah, kadang digantungkan di kendaraan. Kalau dulu orang Arab, mereka menggantungkannya di hewan-hewan mereka. Mereka gantungkan tali senar di leher hewan-hewan mereka. Katanya dengan tujuan supaya tidak diganggu oleh jin dan syaitan. Oke? Okay? Taib. Tidak diganggu oleh jin dan syaitan. Siapa yang melakukan itu dengan dua tujuan untuk menolak balak, menolak kejelekan sebelum turunnya atau menolak kejelekan dengan cara mengangkat kejelekan itu setelah terjadinya. ya. Atau tadi terbalik dia, ruf'ul balak itu mengangkat kejelekan, menolak balak, eh, mengangkat balak itu setelah turunnya sedangkan menolak balak itu sebelum terjadinya. Taib. Ini dilakukan oleh masyarakat musyrikin di zaman dahulu. Jadi ini termasuk dalam bentuk kesyirikan. Karena itu di sini dalam hukum mengambil jimat, itu sebenarnya hukum masuk dalam pembahasan mengambil sebab. Ya, Kerana orang mengambil jimat, mengambil batu, kayu. Bahkan kadang orang mengambil mushaf sebagai jimat. Ya, Kadang orang mengambil jimat bukan mushaf, bukan Al-Quran. Tapi tulisan-tulisan. Seperti tolasim. Ya, tolasim yang biasa masyarakat Bugis Makassar itu mereka simpan di atas pintu mereka Tuli, tulisannya tulisan yang enggak jelas maknanya itu tolasim atau nah, itu juga sama dengan jimat ya untuk menolak bala penangkal-penangkal gangguan itu semuanya hukumnya syirik masuk dalam bab apa? Nah, masuk dalam bab sebab akibat masuk dalam bab sebab akibat karena dia mengambil sebab dimana sebab yang diambil itu tadi adalah sebab yang tidak syar'i dan tidak kau nih jadi, Syekh Abdurrahman bin Nasir dibuatkan tiga kaidah. Kaidah yang pertama, kata beliau, Allah yaj'al minha sababan illa ma sabata sababun syar'an au Dalam pandangan syariat, kata beliau, seorang yang ingin mengambil sebab, tidak boleh seorang mengambil sesuatu itu sebagai sebab, kecuali sebab itu adalah sebab yang syar'i dan sebab yang kau kauni. Iya. Tidak boleh seorang menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali sebab itu memang adalah sebab yang syar'i dan sebab yang kauni. Kapan kita mengambil sesuatu sebagai sebab di mana sebab itu bukan sebab yang syar'i, bukan sebab yang kauni, di situlah seorang terjatuh dalam kesyirikan. Seperti menjadikan gelang sebagai sebab kesembuhan, ya mengambil benang sebab keselamatan, ya mengambil jimat kayu tertentu, kan ada kayu-kayu tertentu dipasang di badan, kadang digantungkan di rumah, ya ketika sebab itu tidak syar'i dan tidak kau ni maka disitulah dia terjatuh dalam kesyirikan. Ini sisi yang pertama. Yaitu, tidak boleh seorang mengambil sebab, kecuali sebab itu syari dan kauni. Seperti apa contohnya sebab yang syari dan sebab yang kauni? Contoh sebab yang syari adalah doa. Itu sebab syari menolak bala ya. Doa itu menolak balak. Iya. Dan banyak sebab-sebab yang syari kata Nabi SAW, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dibentangkan rezekinya, maka dia apa? menyambung silatu rahim itu namanya sebab-sebab apa syari sebab yang syari iya termasuk minum obat minum obat juga sebabnya kauni iya sakit kepala minum bodrek misalnya demam minum obat sakit demam nah ini adalah sebab yang syari dan kauni sebab yang apa syari dan kauni syari diizinkan oleh syariat tidak dilarang oleh syariat. Kemudian sebab itu terbukti berdasarkan tajribah. Itu makna kadari ya. Terbukti berdasarkan tajribah. Ada memang hubungannya sebab-akibat. Kan beda kalau dia misalnya sebabnya tidak kadari, tidak terbukti ya. Misalnya dia mau, dia mau tanam padi, harusnya kan dia gunakan pupuk. Ternyata dia gunakan terigu misalnya digunakan terigu untuk menanam padi ini sebab yang tidak kauni namanya tidak ada hubungannya terigu untuk menanam apa Hah? menanam padi yang biasa digunakan adalah pupuk bukan terigu itu namanya tidak kadri iya tapi ini menggunakan terigu ini tidak haram ya jadi paling minimal paling tidak ini adalah sebab yang sia-sia begitu. Iya. Tapi ada sebab yang tidak syar'i dan tidak kauni orang bisa masuk dalam kategori syirik. Ya, bisa masuk dalam kategori syirik seperti yang sudah saya sebutkan sama itu tadi. Sebab-sebab yang dilarang ya, termasuk sebab yang tidak syar'i dan tidak dari seperti yang pernah saya contohkan sebab-sebab yang diharamkan dalam syariat. Seperti najis, ya. Biasanya ibu hamil kalau sudah melahirkan, diberikan saran supaya cepat kering kandungan rahimnya, disuruh minum anggur. Anggur koleson ya. Itu cepat mengering. Memang terbukti. Tapi ini haram. Jadi tidak boleh diambil sebagai sebab. Karena dia adalah sebab yang haram. Dan semua sebab yang sifatnya haram itu dilarang dalam syariat. Dilarang dalam syariat. Termasuk air kencing. Itu najis. ya adapun kencing onta. Itu dibolehkan. Itu sebab yang syar'i dan kauni'. Kencing onta, ada orang yang tertimpa penyakit demam di zaman Nabi SAW dan dia datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW perintahkan dia untuk mendatangi penjaga onta. Lalu dia disuruh minum kencing onta, dicampur dengan susu onta, dan itu adalah obat yang sangat mujarab sekali, sangat mujarab sekali kencing onta dan susu onta, tapi itu. Nabi SAW yang menyebutkannya ya, jangan sembarang kencing yang diminum. Karena Nabi SAW memberikan taskia, kencing onta itu bisa jadi sebab, maka hal itu pun diperbolehkan pasti wahyu dari Allah Ta'ala. Adapun selain kencing onta, ya, jangan dia ber, bereksperimen bahwa kencing saya juga obat, atau kencing kambing tidak ya. Hanya kencing onta saja itu sebab seputar masalah sebab syari' dan kau, kau nih taib dan kapan sebab itu tidak syari, tidak kau dijadikan sebagai sebab itu pintu besar terhadap pintu kesyirikan itu kaidah yang pertama ya kapan seorang mengambil sebab tidak syari, tidak kau nih itu pintu besar seorang terjatuh dalam kesyirik kesyirikan Iya dan tidak semua yang terbukti itu syari, tidak semua yang terbukti itu adalah syari. seperti orang berobat enggak sembuh-sembuh datang ke dukun ternyata sembuh berarti terbukti nah, kita katakan itu haram tidak syar'i kena? Kerana Nabi SAW melarang orang datang ke du Dukun. iya kan? Man ata'arrafan fasa'alahu ansya'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Sebenarnya mendatangi Dukun, sekedar bertanya dan dia tidak membenarkan, sekedar tanya-tanya saja, maka Allah Ta'ala tidak menerima salatnya selama 40 hari. Kaidah kedua, kaidah kedua, Allah ya'atamil al-abdu alaiha. Meskipun sebab itu adalah sebab yang syar'i dan kauni. Sudah terbukti. Sudah terpenuhi syarat pertama. Syarat, sebabnya syar'i, kauni. Dibolehkan oleh syariat, diizinkan oleh syariat. Tidak ada larangan dalam syariat. Kemudian sebab itu adalah sebab yang memang terbukti. Kadari. Ada hubungan sebab akibat. Tidak terlarang. Jadi sudah terpenuhi syarat pertama. Maka kaidah kedua, Allah ya'atamida alaiha. Tidak boleh seorang bersantar kepada sebab tersebut. Ya, seperti pupuk menghasilkan hasil eh, pupuk ini bagus dipakai untuk bertani. Sebab bisnis ada sebab-sebab kan kita berbisnis kita bisa dapat untung kita bisa mendapat kemaslahatan dunia banyak sebab ya kan. Demikian pula ustaz menyampaikan ilmu agama orang bisa dapat hidayah itu semua sebab sebab syari dan kauni kau bisa dipaham ya obat sebab syari dan kauni kaedah kedua ini ingin menjelaskan bahwa walaupun sebab itu syari dan kauni tidak boleh kita bersandar kepada sebab itu maksudnya abihwan hati kita tidak boleh bergantung kepadanya walaupun badan tadi sosial saya sudah bedakan ya walaupun badan kita menempuh sebab kata ibn lukaim itu tidak memberikan mudarat pada keimanan dan tawakal. walaupun kita menempuh sebab itu tidak memberikan mudarat bahaya pada keimanan dan tawakal kita. Selama yang menempuhnya adalah apa tadi? Apa, Bun? Selama yang menempuhnya adalah apa? Badan. Mengambil sebab, badannya mengambil sebab. Sedangkan hatinya apa? Bergantung kepada Allah taala. Selama seperti ini, maka dia dalam mengambil sebab tidak memberikan mudarat. Tapi ketika hatinya bergantung kepada sebab itu, bersandar kepadanya maka dia tertimpa kesyirikan maka dia tertimpa aduhan kesyirikan jadi boleh saya mengambil sebab badannya menempuh sebab sedangkan hatinya wajib tetap bertawakal dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhtimadu ala asbab syirkun kata Syekhul Islam bersandar kepada sebab itu hukumnya apa kesyirikan jadi dia wajib bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebab itu dan yang mentakdirkan sebab itu maka kia menghibul bersamaan dengan itu dia tetap menempuh sebab ya sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat badannya menempuh sebab sedangkan hatinya tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu ya wa taala kemudian kaidah terakhir an ya'lamu anna al-asbab mahma azmat wa qawiyat fa innaha murtabitotun bi qada'illahi wa qadarih la khurujalah anhu ya Hendalah seorang hamba itu meyakini bahwasannya sebab mahma azumat bagaimanapun besarnya sebab itu mendatangkan kemaslahatan, da, kemaslahatan apakah kemaslahatan dalam agama kemaslahatan dalam urusan dunia kita semakin besar kemaslahat, kemas, semakin besar sebab itu mendatangkan kemaslahatan dan semakin kuat sebab itu mendatangkan kemaslahatan, maka seorang Muslim wajib meyakini bahwa semua sebab-sebab itu tidak akan mungkin terjadi kecuali berdasarkan ketetapan dan izin Allah Ta'ala. Dia tidak berjalan dengan sendirinya. begitu. Dia tidak berjalan dengan sendirinya. Kenapa, Ikhwan? Di sini beliau ingin menjelaskan bahwa di antara sebab-sebab itu ada sebab-sebab yang sangat kuat mendatangkan kemaslahatan. Kapan sebab itu semakin kuat mendatangkan kemaslahatan bagi dunia kita dan agama kita, maka pasti hati semakin kuat terpaut dan terikat dengannya. Jelas ya? Maka hati itu semakin kuat terikat dengannya. Kemarin saya sudah contohkan, misalnya, obat. Dari satu obat, obat itu bertingkat-tingkat. Ada obat kalau kita minum bisa sembuh satu jam. Ada obat kalau diminum setengah jam bisa sembuh. Ada obat kalau diminum 10 menit sembuh. Bahkan ada obat yang diminum tidak sampai 5 menit hilang mi sakitnya. Maka ketika obat itu mendatangkan kemaslahatan, ya kan itu kan maslahat ya? Mendatangkan kemaslahatan terhadap urusan dunia kesembuhan maksudnya, maka hati semakin terikat dengan dengannya. Dia akan berkata ini obat luar biasa ini. Kuat menyembuhkan sampai aliran berkata pasti sembuh, tidak ada insya Allah. Iya. Hati semakin kuat terikat dengannya. Kenapa? Karena dia adalah sebab yang sangat kuat mendatangkan maslahat. Kapan? Sebab itu semakin kuat mendatangkan maslahat, hati semakin terikat dengan dengannya. Dan ketahuilah bahwa sekali lagi sering saya ingatkan. Walaupun badan kita menempuh sebab itu tadi, sebenarnya boleh diizinkan dalam syariat selama hati kita tidak bergantung kepada kepadanya, dan itu contohnya banyak sekali ya. pupuk ya, urusan bisnis dimanapun kita berada ya. Kadang Allah Ta'ala membuka dan kita pintu rezeki dengan melalui bisnis tertentu, misalnya jual makanan itu kan sebab... Badan menempuh sebab hati kita bertawakal kepada Allah Taala. Kadang sebab itu menjadikan hati orang itu bersandar kepadanya. Yeah. Kapan sebab itu semakin kuat mendatangkan maslahat, maka hati semakin terikat dengannya. Banyak contoh sebenarnya dalam hal ini ya, termasuk seperti dokter, ya ada dokter, ya kalau dia kasih resep, dia kasih pandangan itu luar biasa, ya yeah, karena bisa mendatangkan kesembuhan kemaslahatan. Kadang hati sangat terikat dengannya. Kadang hati sangat terikat dengannya. Jadi, kapan seorang hatinya bergantung kepada dokter dalam menyembuhkan, maka dia bisa tertimpa kesyirikan. Itu sebab ya. Itu sebab. Jadi sebab itu sebenarnya tidak mempermudarat. Semua sebab-sebab. Apa saja. Yang mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, keberuntungan, kebaikan. Semua sebab itu, semakin kuat, pasti hati semakin terikat dengannya. Obat, racun, ya membunuh hama, ya pasti hati semakin terikat dengannya. Maka di sini di kaidah yang ketiga yang terakhir di sini, Ashyq Abdurrahman al-sadi ingin mengajarkan kepada kita bahwa ma'afumat ma wa kawiyat bagaimanapun besarnya sebab itu mendatangkan kemaslahatan, bagaimanapun kuatnya sebab itu mendatangkan kemaslahatan dalam urusan dunia dan agama, maka wajib kita meyakini bahwa semua sebab itu tidak akan mungkin terjadi, ya kecuali dengan ketetapan dan takdir Allah Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala tidak ada yang keluar dari ketetapan dan takdir Allah Ta'ala karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan kita tidak bergantung kepada sebab kadang Allah Ta'ala jadikan sebab itu tidak berfungsi ya kan kan ada sebab ditempuh tidak berfungsi tidak mendatangkan maslahat, tidak berfungsi sebagaimana mestinya seperti Nabi Ibrahim misalnya dibakar, kasih contoh dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim dibakar justru dia dingin, dia tidak panas. Tidak berfungsi api itu untungnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa kadang sebab Allah taala tidak jadikan berfungsi itu sebab obat tidak menyembuhkan, bisnis tidak berhasil, menjual tidak untung. Obat tidak menyembuhkan, demikian pula api tidak menjadi panas. Kadang Allah taala jadikan sebab ini tidak berfungsi, tujuannya apa? supaya kita tidak bergantung kepada sebab. Iya. Kita wajib bergantung kepada Allah taala. Sisi yang kedua, kadang Allah taala menjadikan sebab itu berfungsi sebagaimana mestinya. Allah jadikan semua sebab itu berfungsi sebagaimana mestinya. Tujuannya apa kata para ulama? Tujuannya supaya seorang muslim itu disuruh menempuh sebab. Disuruh menempuh apa? Sebab. Karena tidak benar orang yang bertawakal dia kali kepada Allah, tapi dia tidak menempuh sebab. ya Dia berkata, saya yakin rezeki saya dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi saya duduk di rumah. Tidak mungkin uang itu terbang ke rumahnya. Karena dia tidak menempuh sebab. Saya sakit. Kalau mau sembuh, ya sembuh. Mian, tidak akan sembuh, karena dia tidak menempuh sebab. Allah Ta'ala mengikat hukum-hukum syariat itu dengan sebab-sebab. Kapan orang meninggalkan sebab, dengan menyangka itu tidak sempurna tawakal maka dia mencela syariat Allah Ta'ala. Ya, jadi di sini tawakal itu du dua, intinya, sudah saya sebutkan dari awal ya. Jadi banyak dalil-dalil tentang hal ini sebenarnya, sekira kaidah umum ini eh, cukup untuk kita jadikan sebagai pelajaran, bahwa mengenal hak hukum sebab akibat itu penting dalam pandangan syariat. Jadi, dari pembahasan kita tadi, ada dua hal yang saya mau bahas tentang kesyirikan. Kesimpulannya. Yang pertama, mengambil sesuatu sebagai sebab yang tidak syar'i dan tidak kauni, hukumnya syirik. Seperti mengambil jimat sebagai sebab. Mengambil gelang sebagai sebab kesembuhan. ya Itu tidak ada. Tidak syar'i tidak kauni. Yang kedua, bersandar kepada sebab, walaupun sebab itu syar'i dan kauni, juga hukumnya syirik. Walaupun sebab itu syar'i dan kauni. Itu dua hal yang perlu kita jadikan sebagai catatan penting untuk sebab akibat sekiranya cukup wallahu taala aalam bisawabnaktafi bihadal qadar allahumma biamdik syadaullah ilahil anta astaghfiruka alhamdulillah itulah tadi sadiki nasihat dari beliau yang berkaitan sebab akibat dalam pandangan syariat Islam ini sangat penting bagi kita ihwa ya, untuk mencermati pelajaran seperti ini kadang karena kebanyakan manusia ya, kadang masalah rezeki saja dia ragu bahwasannya eh, rezeki itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala biasanya kalau rezeki tak disangka-sangka dia yakin Ya ini datangnya dari Allah kalau dia usahakan dia ragu Walau kalau warisan eh, Kadang dia tidak yakin lagi Bahasanya ini datanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini masalah rezeki saja Padahal, padahal Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa ma'alikum binikmati fa minallah. Apa saja yang ada pada kalian Itu datanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik kita lanjut kepada Sesi selanjutnya yaitu Sesi tanya-jawab Langsung saja kita Baca pertanyaan pertama Apakah bisa Apakah bisa jika ada orang Melakukan sholat sunnah Kita jadikan imam Kita Imam kita yang melakukan sholat wajib Rawatif, maghrib dan sholat Apakah bisa Jika ada orang melakukan sholat sunnah Kita jadikan imam untuk melakukan salat wajib. iya. Ya, ya ada orang salat sunnah. Kemudian ada orang yang mau salat wajib di belakangnya. Jadi yang salat wajib bermakmum kepada orang yang salat sunnah maksudnya. Yang seperti itu boleh saja. Tentang masalah eh, perbedaan niat antara imam dan makmum. Itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Kata Imam bin Hazm. Bahawasannya imam dan makmum boleh berbeza niat. Imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib. Atau dibalik, imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah. Tidak ada perbezaan, apa tidak ada perselisihan di kalangan para ulama berdasarkan sabda Nabi Sallam kata Ibn Hazm, Inna mala amalubin niat, wa inna maliqul dimariin manawa. Sesungguhnya amalan tergantung pada niat dan setiap manusia terikat dengan amalan mereka masing-masing mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan dan itu banyak dalilnya ya seperti sahabat Mu'ad bin Jabal sahabat Mu'ad bin Jabal ini dia salat bersama Nabi Wasallam salat wajib setelah dia salat wajib dia harus pulang ke kampungnya karena di kampungnya itu dia menjadi imam di kampungnya jadi kalau dia sudah salat wajib dia pergi ke kampungnya dia imam lagi berarti dia salat apa itu? salat sunnah Makmumnya sholat apa? Sholat wajib. Dan bisa dibalik ya. Tidak ada perselisihan. Boleh saja. InsyaAllah berbeda niat. Pertanyaan kedua. Jika kita meninggalkan sholat. Seperti sholat subuh. Karena kita lupa. Akibat tergesa-gesa berangkat. Uh, untuk syafar. Karena teman sudah menunggu. Di di depan rumah karena kendaraannya nanti kita ingat ketika mau masuk duhur Bagaimana hukumnya jadi lupa sholat subuh lupa sholat subuh karena mungkin mau berangkat sabar eh orang sudah menunggu uh -huh. di depan rumahnya dia tergesa-gesa hampir eh dia lupa terlupa dari sholat subuh iya eh, tentang orang yang lupa dalam sholat itu ada hadisnya ya manasya sholatan Aw nama, barangsiapa yang lupa dari solatnya atau dia tertidur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faljusalihah hidatakarohah, maka hendalah dia solat. Kapan dia ingat? Jadi siapa yang lupa solat atau dia tidur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk solat segera ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Jadi kalau misalnya dia ingat dia lupa solat subuh, misalnya. Dan dia ingat nanti di jam 11 Dia salat subuh jam 11 Harus dia kerjakan pas dia ingat Kata Nabi ya. Jangan dia berkata oh, Besok saya kerjakan salat subuh Karena ketinggalan hari ini Besok dia kerja, dia kodok Setelah salat subuh besok Baru dia kodok, itu keliru dan salah itu Ada orang ketiduran salat subuh Bangun jam 7 Jam 8 dia berkata yang sudah luput salat subuh habis waktunya besok dikerjakan setelah salat subuh besok langsung dia qada yang kemarin itu keliru dan salah kenapa itu dikerjakan masyarakat awam ya karena Nabi sallallahu perintahkan kita harus dikerjakan itu salat yang dilupa atau kita tertidur darinya ketika kita bangun atau kita kita ingat walaupun dia bangun jam 10 dia salat subuh jam 10 kalau dia lupa salat duhur, dia lupa di waktu malam hari dia lupa dia ingat Selat buhurnya yang dia lupa itu nanti pak Isya dia ingat Dia kerja selat pada Isya Pas dia ingat Yang dia kerjakan bos dia kerja Tidak, itu keliru Ya Olah alam Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Apakah termasuk sirik Jika kita berkeyakinan Kalau pupuk bisa membuat padi kita Banyak Contoh misalnya kalau tidak dipupuk tidak menghasilkan padi banyak. Ya, menempuh sebab itu boleh saja ya. Semua sebab itu, selama sebab itu syarih dan kauni, tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada larangannya. Kemudian sebab itu memang kodari. Kodari itu artinya harus terbukti ya. Seperti kita pukul paku, ada paku, kita pukul, tembus ke bawah. Itu namanya sebab yang kodari, terbukti. Kalau dipukul, turun ke bawah. Ada hubungannya sebab dengan akibat. Menempuh sebab seperti pupuk, itu boleh saja. Selama hatinya bergantung kepada Allah Ta'ala. Begitu saja kesimpulannya. Mau sempur sebab, tempuh saja silahkan. Yang penting sebab itu benar. Syari' dan kauni. Bukan sebab yang haram. Bukan sebab yang dilarang selama sebab itu terbukti sebab akibatnya ada hubungannya sebab dengan akibat semua sebab itu mubah ditempuh boleh diizinkan dalam syariat ya selama hatinya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya baik pertanyaan berikutnya Bismillah Ustaz bagaimana hukum melakukan Pemindahan hujan, bawang hujan, seperti yang dilakukan dan adakah cara yang sesuai syari untuk memindahkan hujan? Tidak ada cara syari memindahkan hujan, tidak ada ya. Sebagian masyarakat itu memang ada yang melakukan kesyirikan, seperti jadi ini kesyirikan ya. Ada yang melakukan kesyirikan seperti itu. bahwa dia bisa memindahkan hujan. Ada namanya pawangnya ya, pawang hujan. Pawang hujan. Jadi banyak juga pawang ya, pawang ular, pawang buaya, pawang hujan. Nah peletik robo siye. Ya. Kedek aja ukui, letek ke korna. Ini hukumnya syirik, tidak ada seperti itu ya. Masalah pengaturan hujan itu, itu teut rububia ya. Mengatur hujan Hujan itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala Penciptaannya, turun di sini Di tempat ini Di sini hujan, di sini tidak hujan Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namanya Al-Mudabbir, Allah yang mengatur alam semesta Kapan ada yang meyakini Ada yang bisa mengatur hujan Ya Dia yang atur eh, jumlahnya hujan Sebanyak dan sedikitnya Dia kasih pindah di kampung Sidra Setelah itu dia pindah ke pindahan Ay birthday jadi puang namanya itu. Iya. Tidak ada yang seperti itu. Itu kesyirikan. Mempercayainya sama mempercayai dukun dan jimat, mempercayai dukun dan tukang sihir. Iya. Allah a'lam. Apakah bacaan adakah bacaan khusus ketika kita ingin memusnahkan bocok-bocok? <tuh> kelambu kalambuh iya eh, setahu saya, saya saya tidak tahu ya wallahualam kalau mau dibakar bakar saja tidak ada bacaan tertentunya yang mengatakan harus baca surah ini surah ini gak setahu saya tidak ada ya kalau mau dibakar dibakar saja ya dengan keyakinan ini kebatilan, kesyirikan itu saja dan tidak perlu dibakar di waktu tertentu malam Jumat dibakar juga tidak ada. Jadi dibakar saja kapan ada secepatnya ya dibakar. Tawakal kepada Allah taala. Jangan takut. Karena biasa ada orang <tuh> takut ya. Ajamuanero. Mati kutu. Jadi yang membakarnya juga ini harus orang yang bagus tawakalnya ya. Harus bagus tawakalnya sama ya pohon keramat itu takut orang sama pohon keramat kalau ada orang yang memandangnya harus bagus Tauhidnya harus bagus apa Tauhidnya kalau orang yang setengah-setengah Tauhidnya juga bahaya bisa jadi dia yang tertimpa ke nanti ya karena nanti setan mempertakuti dia dibuat dia bermimpi dibuat dia ini dan itu nah, ini akibatnya kenapa kau potong itu pohon harus ha, bagus Tauhidnya seperti Khalid ya. Khalid bin al-Warid ketika terjadi Fathu Makkah. Ya, ketika terjadi Fathu Makkah, Nabi sallallahu perintahkan untuk untuk menabam pohon ya. ya Taib. Afara'aitum al-Lata wal Uzza wa manata tsalsalatsal ukhra. Iya. Jadi ada pohon dalam sebagian penafsiran para ulama ya. Al-Uzza <mememaker> ya. <horror> Al-Uzza sebagian penafsiran, seingat saya pohon ya. Pohon itu berbicara ya. Kalau ada orang datang, pohonnya itu bicara. Jadi orang percaya kepada pohon itu. Karena pohonnya bisa bicara. Padahal yang bicara itu bukan pohonnya. Tapi jin yang ada di dalamnya. Ketika terjadi ufad tu, Mekah Nabi perintahkan Khalid untuk menabang pohon itu. Maka Khalid menyaparatakan semua pohon itu. Dihabiskan. Maka setelah itu Khalid pulang. Kata Nabi SAW, apakah engkau sudah menghabiskan pohon itu? Kata Khalid, naam. Kata Nabi, belum, masih ada jinnya. Maka Khalid pergi lari, mengajar jin tersebut. Kemudian dia pun memenggal jin itu. Yang biasa berbicara dengan manusia. Ini orang yang kuat tauhidnya bisa seperti itu ya? ya. Kalau kita kan, ini orang kurang tauhid, jadi harus orang yang kuat tauhidnya. Begitu. Jangan sampai dia yang sakit wallahu alam. Pertanyaan berikutnya. Ruqyah dengan Al-Qur'an sebab syar'i. I. Bagaimana dengan bersandar kepada ayat-ayat Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an dari kalam Allah Subhanahu wa taala? Diulang coba. Ru ruqyah ruqyah dengan Al-Qur'an sebab syar'i. I. Bagaimana dengan bersandar kepada ayat-ayat Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an adalah kalam Allah. Ya. Membaca Al-Qur'an untuk orang yang sakit itu sebab. Membaca Al-Qur'an untuk orang yang sakit itu namanya sebab yang syar'i. Ya, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca Alquran, Al-Qur'an, ya. Lisan kita membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca itu ada makna-makna doa di dalamnya, ya. Makanya orang kalau dia mau meruqyah, dia menggunakan Al-Qur'an, doa-doa dengan menggunakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bergantung, wajib dia bergantung kepada Allah taala. Karena itu Imam asy dalam kitab Fathul Majid dinukil oleh Al-Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh pengarang kitab Fathul Majid, beliau berkata bahawa, seorang yang mau melakukan ruqyah wajib terpenuhi padanya tiga syarat. Kalau tidak terpenuhi tiga syarat ini, tidak boleh dia meruqyah. Nanti terjatuh dalam kesyirikan atau haram. Syarat yang pertama, seorang yang memelakukan ruqyah, hendalah dia berdoa dengan menggunakan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. <tuh> ya. Berdoa dengan menggunakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada doa doa dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, berdoa dengan menggunakan nama dan sifat untuk meruqyah ya. Allahumrobban nas ilhahbilbaasa ishfiantar shafi lahshifa illahshifa'uk. Asalullahal adhim itu doa lain juga ya. Asalullahal adhim robbal arshil adhim ayashfiak dibaca tujuh kali. Bahkan kalau orang sakit, dia sakit sendiri, sakit jasadnya, sakit kepalanya, sakit badannya, apa yang saja yang sakit, maka Nabi ajarkan kita cara merukyah diri sendiri, dibaca bismillah, bismillah, bismillah, dibaca tujuh kali. Auh Wakudrotih, nashar dima ajidu wa uhadhir. Jadi Nabi sudah ajarkan kita tentang tata cara rukia ya. Itu cara yang pertama. Jadi kalau ada orang yang sakit, kita rukia dari sendiri saja. Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit jasad dan rohani. Yang kedua, handalah dia dalam jadi handalah dia dalam rukia itu dia menggunakan bahasa yang jelas. Dia menggunakan bahasa yang apa? Yang jelas, makna yang dia baca jelas maknanya. Rukiyan yang dia baca jelas. Makanya para ulama mempersyaratkan gunakan bahasa Arab dalam berdoa. Jangan gunakan bahasa lontara. Bahasa Bugis Makassar yang kadang mungkin ada yang tidak difahami. Kalau mau merukiyah, gunakan bahasa yang jelas. Maknanya jelas. Ya, Karena kadang ada orang yang berdoa, Rukiyahnya tidak jelas. Meminta kepada selain Allah Ta'ala. Karena itu Nabi, eh, Nabi SAW didatangi oleh para sahabat ya oleh para sahabat tentang ruqyah Ya Rasulullah bagaimana hukumnya merukyah membaca baca bacaan-bacaan tertentu karena orang Arab itu juga punya ruqyah-ruqyah ya ruqyah tertunya bacaan maka Nabi SAW bersabda i'irdu alaihruqahakum datangkan kepada aku ruqyah kalian saya mau dengar apa untuk baca laba asabirruqah malam takun syirkan Nabi buatkan kaidah umum tentang ruqyah kata beliau tidak mengapa orang melakukan ruqyah ya tidak mengapa seorang melakukan baca-baca itu, membaca-bacai. Malam takun syirkan, selama rukiyahnya tidak terkandung di dalamnya kesyirikan. Dan kalau kita pergi berobat. Nak baca-bacai, nak pernah peru'i. Dia iseng yang akan baca. -baca nah, itu bahaya itu. Tidak berkah rukiyahnya. nanti apa kita baca? Eh, jami kita tahu ini. Rahasia. Jadi ruqyah itu harus bahasanya jelas. Terus syarat yang ketiga, orang boleh melakukan ruqyah ya, selama dia bersandar kepada Allah taala dalam menyembuhkan. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah taala. Bukan obat. Walaupun kita baca Al-Qur'an, maka kita wajib meyakini yang menyembuhkan siapa? Allah taala. Itu semua adalah sebab yang kita tempuh. Ya. Dan boleh menjadi Al-Qur'an sebagai sebab lalu digantungkan Kerana itu para ulama, kata Ibrahim An-Nakhai dalam kitab Al-Tuhid, Kaniyakrahunat tama'im, Al-Quran lagi al-Quran. Kata Ibrahim An-Nakhai, dulu para as-salaf, para sahabat maksudnya, mereka membenci menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat bukal bahasa kita. Apakah jimatnya ter terbuat dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Judul al quran itu tidak boleh jadikan sebagai jimat. Diikat di perut seperti orang bugis ya. Pakai simak yara Al-Quran yinasah. Barang, dengan ganggu kosetan. Itu keliru. Ndak boleh menggantungkan jimat dari Al-Qur'an maupun selain Al-Qur'an. Karena itu para ulama memakruhkan ya, memakruhkan menggantungkan Al-Qur'an di pajang-pajang. Itu dianggap dibenci oleh para salaf. Al-Qur'an digantung di rumah, dijadikan dijadikan hiasan, digantung di dinding rumah, di ka, di kamar. Bahkan ada orang yang menyimpan di atas rumahnya. Allah akbar. Besar supaya lari setan itu keliru ya digantungkan Allah Muhammad ya itu mereka membenci seperti itu kenal Quran diturunkan bukan untuk dijadikan hiasan tapi untuk dibaca apa gunanya digantung situ kalau dia tidak tahu baca ya, disuruh baca apa bacanya itu ai yang penting ada di situ lari setang ayo keliru Al-Quran diturunkan bukan untuk digantungkan seperti itu Tapi untuk dibaca Jadi bergantung kepada Allah Ta'ala okay. Dalam rukia Ap Apabila melakukan safar Dalam perjalanan Tiba waktu duhur Apakah kita ikut di jamaah masjid sholat duhur baru lanjut Asar dua rakaat atau atau empat rakaat atau sholat sendiri mana yang lebih utama, Ustaz? Jadi dia safar masuk waktu sholat. Apakah harus ikut berjamaah di masjid sholat duhur misalnya? lalu Lanjut asar dua rakaat atau empat rakaat. Ini pertanyaannya dulu, mau diluruskan ya? Saya rincikan begini: kalau orang itu safar, maka safar itu tidak ada kewajiban dia untuk sholat berjamaah di masjid. Itu ijma' tidak ada khilaf di situ, tidak ada perselisihan. Sepakat semua para ulama bahwa... Safar itu tidak wajib orang sholat di mana? Di masjid. Karena itu para ulama mempersyaratkan. Ya wajib sholat di masjid itu laki-laki, bukan perempuan. Syarat kedua, orang sehat tidak sakit. Orang merdeka bukan budak. Kemudian salah satunya ini. Yaitu orang yang apa? Mukim, tidak sah, tidak safar. Kalau dia safar, jangan keren sholat wajib lima waktu. Sholat Jumat saja, ijma para ulama, sholat Jumat tidak wajib bagi orang sah. Sabar. Jadi kalau kita salah jalan Jumat orang, tidak wajib kita singgah. Tidak. Itu jemaah para ulama. Jangan dikhawatirkan. Ay, kurang sunnah kalau tidak singgah. Ay, keliru itu Keliru itu. Ya. Jadi kalau orang Jumatan, antum mau singgah sebenarnya juga boleh ya. Tidak singgah juga tidak apa-apa. Sama yang ditanyakan ini. Apakah kita harus singgah? Jawabannya Ambil mana yang paling mudah. Ya, ambil mana yang paling apa? mudah. Dan dia berkata, sehingga salat berjamaah bersama kaum muslimin lebih afdal daripada kita mengkosornya dua-dua. Itu keliru. Kenapa saya katakan keliru? Nabi SAW selama dinukil dalam buku-buku hadis tentang safarnya Nabi, Nabi itu tidak pernah sempurna salatnya empat rakaat selama safar seumur hidup beliau. Pasti dua. Silakan baca hadisnya. Nabi pernah safar 20 hari ya kurang lebih 20 hari nabi mengkosor shalatnya terus dua dua dua dua dua terus kecuali maghrib ya tentunya tiga enggak boleh dua kalau dua enggak salah sholatnya Iya maksudnya yang dikosor itu duhur asar dengan isya yang empat jadi dua begitu nabi tidak pernah nabi s.a.s. tidak pernah wihwan enggak pernah menyempurnakan sholatnya jadi kalau ada orang yang berkata sholat di masjid lebih afdal menyempurnakan sholat maka dia salah dan keliru tapi kalau ditanyakan boleh tidak dia singgah, jawabnya boleh. Tapi jangan sampai itu justru menyusahkan dia. Karena kalau dia biarkan orang salat duhur, kalau mau dia lebih bagus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba yang mendatangi ruhso, keringanan yang Allah berikan kepada dia. Allah mencintai orang mendatangi ruhso. Karena Allah sudah memberikan ruhso, keringanan, kita harus ambil itu ruhso. Di tempat yang harusnya kita ambil itu ruhso, diambil. Ya, jangan kita telantarkan jadi kalau misalnya dia safar waktu selalu duhur tiba biarkan orang selesai sholat ya kan, kita bersama rombongan suatu mobil misalnya nanti selesai sholat baru kita turun, kerja duhur dua rakaat asar dua dua rakaat, jadi di koser namanya, di jama' sekaligus di kosor ya, jangan seperti tadi ya yang ditanyakan dia sudah sholat duhur empat rakaat karena dia bersama jamaah kan kan bertempat ya kemudian dia mau jamaah dengan apa tadi ah asar ya, jangan lagi asar diambil empat lagi ah ini keliru lagi harusnya dia kerja berapa dua karena dia apa dia safar jangan dia kerja empat jangan dia berkata empat lebih betul dua nah, itu kaedahnya kaedahnya orang yang terlalu bersemangat beribadah itu ya kaedahnya jamaah traveling Empat lebih banyak daripada dua, berarti lebih afdal. Itu keliru itu. Iya. Kalau mau lebih banyak, tambah lagi rawatib. Iya. Baik. Dan itu tidak sunnah ya. Yang sunnah tadi itu kerja dua-dua. Ya. Nah, kalau jamaah salat maghrib, biar kena orang sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, antum singgah, jamaah maghrib dengan isya. Karena biasa juga repot. apalagi kalau masjidnya ramai, kita ada sholat maghrib, kita mau jamaah dengan Nisha masih banyak orang kita mau sholat juga sempit eh, siapa suruh untuk paksakan diri tidak ada yang paksa dia turun berjamaah padahal dia kerjakan dua itu lebih afdal ya kan dia kerjakan dua lebih afdal dua-dua Zuhra asar, Maghrib tiga 32 iya Allah, Allah pertanyaan berikutnya Bagaimana hukum panjang kaligrafi? apakah termasuk kesyirikan Pajang kaligrafi, termasuk kesyirikan, ke ya, bukan kesyirikan. Iya, majang kaligrafi itu bukan kesyirikan ya. Kayaknya terlalu gulu ini kalau dikatakan kaligrafi syirik. Iya, kalau kaligrafinya gambar, bergambar makhluk bernyawa, itu terlarang ya, ya, itu terlarang. Karena gambar makhluk bernyawa dimasukkan ke dalam masjid atau dimasukkan ke dalam rumah, itu jadi sebab malaikat tidak masuk dalam rumah tersebut. Ya, baik. Jadi kaligrafi itu boleh saja ya. Boleh saja. Kalau di rumah itu, kira tidak ada halangannya kalau kaligrafi ya, hiasan. Cuma kalau di masjid, apalagi pas depan sholat, kaligrafi itu, itu bisa membuat orang terganggu di dalam sholat. Paling tingginya, hukumnya makruh, kata para ulama. Paling tingginya hukumnya makruh. Karena itu para ulama menyebutkan sejumlah e, perkara yang dimakruhkan seorang berdiri di depannya diantaranya adalah kaligrafi. Termasuk cahaya. Termasuk api. Cahaya, ya. Lampu, api. Tidak boleh disimpan. Misalnya ini cahaya, ya. Di depan. Kemudian kita sholat menghadap ke cahaya itu. Itu dianggap makruh oleh para ulama. Karena itu bisa mengganggu konsentrasi sholat. Ya, termasuk api. Apalagi api. Ya, api ini Tashabu terhadap majusi. Demikian pula mushaf. Imam Ahmad menganggap makruh sholat menghadap ke mushaf. Ada mushaf depannya. Dia sholat di depan mushaf. Itu dianggap makruh oleh sebagian para ulama. Dan ada beberapa hal yang dianggap makruh sholat menghadap kepadanya. Ya. yaitu di antaranya tadi. allah alam. Bagaimana hukum menyimpan atau menabung di bahan konfesional yang ada bunganya? Ya tergantung kalau ya hajat boleh saja. Yang satu saya, saya dari e, para ulama kita, kalau dia merasa tidak aman di rumahnya, kalau uangnya cuma lima ratus ribu satu juta itu jeter putar-putar di rumahnya, jangan kita tabungnya. Tidak ada pencuri berselera untuk seperti itu. Iya. Kalau tidak ada hajat, tidak perlu dia menabung di rumahnya saja dia simpan uangnya. Tapi kalau uangnya banyak dan itu tidak aman bagi dia, dan tidak aman bagi keluarganya, bisa diserang oleh pencuri, maka dia simpan di bank itu lebih bagus. Jangan diambil bunganya saja, karena bunganya itu haram. ya Walaupun kecil, walaupun kadarnya sedikit, maka orang yang menabung itu wajib dihitung uangnya. Sekarang pokoknya uang saya itu sekian. Maka saya mengambil lebih daripada uang pokoknya, dia mengambil manfaat dari menabung, setiap peminjaman itu kan kita memberi, itu kan peminjaman bentuknya ya. Setiap peminjaman yang melahirkan manfaat maka itu hukumnya riba. Kenapa dikatakan peminjaman? Karena sebenarnya pihak bank sama kalau dia pinjam itu uang dia pakai, ya kan? Dia pakai, kemudian kita mengambil manfaat 0,5 setiap bulan ada keuntungan 10 ribu. Maka 10 ribu itu hukumnya riba. Sama kalau kita pinjam uang satu juta, kembalinya satu juta lima puluh ribu. Lima puluh ribunya haram, riba. riba. fadal ya. Jadi menabung di bank itu ada hajat. Apalagi kalau dia punya usaha, dia punya bisnis. Dia mau kirim uang ke Jawa. Mula, oh iya tunggu saya kirimkan, saya jalan kaki ke sana. Kan tidak mungkin. Dia kirim pakai apa? Via transfer. Itu memudahkan. Itu namanya hajat. Hajat yang seperti ini, hukumnya mu mubah boleh saja kan tak mungkin ini sekarang enggak sama di zaman dulu ya zaman dulu itu orang mau bayar hutang harus neon tak pergi ke sana bayar sekarang ini mudah ya ada kemudahan dan para memperbolehkannya jika ada hajat ada pun kalau tidak ada hajat maka dia simpan di rumahnya itu lebih bagus Allah, Allah berikutnya Bismillah saya memiliki sebuah toko yang memperkerjakan beberapa orang wanita sebagai CS dan kasir Bagaimana hukumnya stat jika tidak boleh bagaimana hukumnya start jika memang tidak boleh bagaimana solusinya Karena saya juga tidak tega nya karena mereka juga sangat butuh pekerjaan untuk biaya hidupnya Iya mempekerjakan perempuan sebagai pekerja e, Ada beberapa sisi sebenarnya yang perlu diperhatikan tentang hal itu yang pertama mempekerjakan perempuan juga Kalau pada porsinya dan tempatnya itu tidak mengapa ya Kalau pekerjaannya sesuai dengan tabiatnya Kan banyak juga perempuan yang bekerja Tidak sesuai dengan pekerjaan yang seharusnya dia kerja Seperti antar galon Mungkin ya Ada yang seperti itu Bahkan saya dapat di tempat, ter, di tempat bukan di sidrabe ya, Akhwat antar galon Alat bercadar Kenapa? Karena mau cari uang enggak ada duitnya. Ya. Yeah. Masih alhamdulillah antum ini masih banyak rezeki ya. Yeah? Kelantong dapat yang seperti itu selamatkan saja. Ya. Yeah. Cari uang, Pak? Ya. Yeah. Selamatkan galonnya maksud saya. Antum salah paham. <laughs> Itu sisi yang pertama. Kalau kita mempekerjakan perempuan, kalau dia dipekerjakan perempuan sebagai guru TK, kan tidak masalah. Jadi ini butuh dirinci ya. Kalau nggak bisa dikasih jawaban mutlak. Jadi kalau misalnya dia guru TK, guru SD misalnya di perempuan dia ngajar, itu kan sesuai pekerjaannya kata Sirlewosan sebagai guru menjahit di tempat-tempat tertentu. Maka perempuan kalau bekerja di tempat seperti itu hukumnya mubah, boleh saja dia bekerja di tempat tersebut dan mempekerjakannya di tempat yang layak seperti itu boleh. Eh, mempekerjakan perempuan di tempat ikhtilat, bercampur baur ini enggak boleh. Karena asalnya bukan dulu orang yang mempekerjakannya, bukan dulu masalahnya di sini orang yang mempekerjakannya, yang masalah ini perempuan bekerja di situ boleh atau tidak. Itunya dulu mau ditanyakan. Bekerja di tempat yang bercampur baur laki-laki dan perempuan. Iya. bercampur baru laki-laki dan perempuan terjadi ikhtilat. itu butuh dipertimbangkan ya itu butuh dipertimbangkan karena kadang perempuan dan laki-laki itu bisa terjadi dalam perkara yang haram belum lagi sisi yang ketiga orang yang mempekerjakannya bisa sakit Iya misalnya dia pekerjakan memang pekerjaannya ya bahasanya bawahannya sih ya tapi betapa banyak bawahan bisa menjadi apa fitnah bagi bos? Iya tidak. Bisa jadi fitnah. Dan yang namanya perempuan itu kata para ulama, yang namanya perempuan, kalau tiap hari dilihat, biar dia hitam jadi putih. Iya. Antum coba pergi. Ada teman biasa bertugas di Papua ya. Di situ stat perempuan laki-laki sama jadi semua hitamnya. Hitam pekat, yang putih cuma giginya. Tapi karena berpisah Ki sama istri, tiga bulan jadi putih itu perempuan, cantik semua. Padahal baru datang, tidak hmm, ada selera. Ya, Imam Ahmad berkata, saya dibuat serumah dengan harta, saya bisa menjamin diriku tidak mengambil harta itu sedikit pun. Bisa diajarkan dirinya, dia selamat dari fitnah harta. Tapi bersama dengan perempuan yang hitam pekat, aku tidak bisa menjamin diriku imam Ahmad ini ya kita ini apa dibanding Imam Ahmad Tidak ada orang yang menjamin mendirinya kalau fitnah perempuan ya fitnah perempuan itu asli luar biasa fitnahnya Iya makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan polijahnya? karena fitnah perempuan itu berat Fitnah perempuan itu berat makanya Allah taala izinkan hal itu Tengkihuma taba lakum minan nisa masna wa ruba maka nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai, kata Allah. Dua, tiga atau empat. Bukan tiga, dua tambah tiga tambah empat ya. Ya, maksudnya dua atau tiga atau empat. Makanya para ulama itu khilaf. Mana yang asal dalam menikah? Poligami atau monogami ya. Sebagian ulama mengatakan asal nikah itu adalah poligami. karena Allah sebut dalam Al-Quran, nikahilah perempuan. Dua langsung disebut, bukan satu. Satu. Jadi asal nikah itu sebenarnya dua, itu yang asal paling minimal. Atau tiga, eh terselantung ya, saya tidak punya urusan dengan antum. Antum mau menikah dua, tiga, itu urusan antum, bukan urusan saya. <tik> Nikahilah wanita dua, atau tiga, atau empat, itu asal. Nanti tidak sanggup baru menikah satu saja. Ya makanya tuh semua para ulama itu nikahnya itu empat istrinya bahkan ada ulama yang buta empat istrinya iya buta ya untuk melihat satu istri iya cuma dalam menikah itu memang perlu saja keberanian saja dan perlu pertimbangan keberanian dan pertimbangan kalau dia bata-bata lengi -bata, mito dia dia melayar boleh kalau ada istrinya situ dan butuh pertimbangan ya Iya dan ini ya jangan dipahami bahwa saya mengajak antum untuk berpoligami tidak poligami itu berat-berat sekali ya butuh pertimbangan kapan poligami itu butuh tiga perhatikan ya butuh tiga yang pertama poligami itu butuh harta harus cukup yang kedua poligami itu butuh ilmu agama dan ini yang paling penting butuh ilmu aga, agama yang ketiga poligami itu butuh apa butuh strategi. Antum punya ilmu ndak punya harta, ndak bisa beliannya. Oh, saya punya ilmu. Ini ndak ada uangnya, ndak cukup. Masa lampau 5 mau menerangnya dua rumah? Ndak bisa. Atau sebaliknya, antum punya harta tapi tidak punya ilmu. Tidak bisa juga. Ya, karena perempuan itu nanti banyak masalahnya dia. Antum harus ada pedi dengan ilmu. Ya, atau antum punya ilmu punya harta tapi enteng tidak punya strategi bahaya nanti jangan sampai dapat janda menjandakan istri pertama itu kan banyak terjadi ya jadi untuk menempuh yang seperti ini jangan orang itu gegabah jangan perlu antum pikirkan dan pertimbangkan baik-baik ya ya orang bilang Mamikul dua beras dua karung beras pasti lebih berat dibandingkan mamil satu karung beras. Begitu saja kaidahnya Tiga beras, eh, lebih berat itu. Empat beras, lebih berat lagi. Begitulah kaidahnya Jadi itu berat dan itu sulit dan susah. Jadi jangan digampang-gampangkannya. Betapa banyak orang yang menggampangkan hal itu ternyata hancur dan rusak rumah tangga. Jadi harus pertimbangannya bagus. Harus baik. Ya, yeah. Allah sawab Itu sedikit faedah ringkas untuk poligami Allah alam Baik kita mungkin bacakan dua lagi pertanyaan sebelum kita menutup acara ini. Atau ada yang ingin bertanya langsung? Iya, mungkin ada yang bertanya langsung. Siapa tahu ada yang bertanya langsung, silakan. <laughs> poligami. Ini UAS Drakor poligami Ustaz, ramai. Kalau sidrap, jiwa yeah. sidrap, tapi jarang yang puligami. Nah, bukan, tidak berani, bukan, tidak ada uangnya dalam ilmunya, tapi istri istilah ditangguh, yeah. masalahnya. Jadi ini bukan masalah puligami saya bahas, ini saya seorang petani, Ustaz. Jadi kita tahu rokok adalah sesuatu yang haram. Saya tidak tahu apakah dihisapnya atau bahannya. Bahannya adalah, yang kebanyakan adalah penyintas adalah tembakau. Tembakau, itu saja tembakau dulu. Jadi eh, di sawah ada namanya penyakit penggerek batang. Itu saya lihat ada ulat, ulat kecil di situ. Nah ada, ada teman saya, seorang petani yang menyerangkan untuk itu tembakau direbus dan akhirnya bisa disamburkan ke padi. Nah apakah ini hukumnya bisa? karena tembakau adalah sesuatu yang diharamkan mungkin. Dari, karena saya berpedang kepada rokok, apakah bisa dipakai untuk membunuh hamba tersebut atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama Ustaz Pertanyaan kedua terkait dengan materi tadi Yaitu saya ini Ustaz Alhamdulillah Saya dikasih musibah asam urat Saya biasanya Kalau mengaji Bersedekah Alhamdulillah biasa Alhamdulillah bisa sembuh Bisa juga tidak Harus makan obat dulu Jadi yang saya utamakan ini yang mana Apakah minum obat atau Mengaji dalam bersedekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yeah. E, tentang hukum tembakau, itu saya tidak tahu ya. Tentang menggunakan hukum tembakau, kalau dalam dipakai merokok kan itu jelas haram. Adapun menggunakan tembakau itu sendiri sebagai sebab untuk digunakan di pertanian itu saya tidak tahu alam. Bisa ditanyakan sama ustadz yang lain. Ya, adapun tentang e, sakitnya asam urat, baca Al-Quran, dia sembuh. Memang Al-Qur'an adalah sebab ya syifaun. Dalam Al-Qur'an disebutkan Al-Qur'an adalah apa? Syifa. Ya syifa itu isinya dua ya. Bisa menjadi syifa, syifa artinya obat ya. Bisa menjadi obat terhadap penyakit jasmani dan bisa menjadi sebab obat penyakit rohani. Kalau hati kita sakit, tertimpa penyakit syahwat, penyakit syubhat, maka ilmu Al-Qur'an adalah obatnya. Ilmu Al-Qur'an adalah obatnya. Dan kalau jasadnya sakit, maka bisa menggunakan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa sebagai obat mengobati jasmani. Tidak mengapa dia baca Al-Quran kalau dia sakit, ya dia sentuh di area yang sakit, baru dia baca Al-Quran, boleh insya Allah. Itu ada eh, hadis-hadisnya tentang Nabi SAW menjenguk orang yang sakit, Nabi SAW membacakan di tangannya eh, beberapa surah Al-Quran, kemudian dia mengusapkannya di badannya orang yang sakit. Boleh dijadikan sebagai sebab. Apalagi memang Al Quran sebagai sifat penyembuh ya. Allah alam. Baik kita persilakan satu lagi jemaah. Karena eh, mengenai masalah takdir, karena Allah mengatakan bahwa segala sesuatu yang mau terjadi itu pada makhluk Allah sudah takdirkan. Nah, sedangkan dalam Al Quran dikatakan bahwa Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu merubah nasibnya sendiri. Dan apakah kedua antara takdir dengan ayat ini ya? Ustadz, kalau dilihat secara sepintas, seakan-akan bertentangan. Mohon dijelaskan, Ustadz. Ya seakanlah, Iya. Sebenarnya tentang ayat itu, La yugayirullahu bi'kawamin hatta yugayir ma'bi'anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, sampai mereka sendiri yang merubah nasib mereka sendiri. Taib, ya ini, ayat ini hubungannya dengan sebab akibat itu kuat ya. Tidak bertentangan dengan takdir, ya. Memang Allah Ta'ala mentakdirkan, tapi kita disuruh menempuh se sebab. Dan setiap manusia yang ditakdirkan itu pasti dia menempuh sebab, ya kan? Sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab kesengsaraan, maka seorang tidak akan berubah nasibnya oleh Allah Ta'ala sampai dia sendiri yang merubah diri mereka. Dia menempuh sebab, kalau dia menempuh sebab-sebab kejelekan, maka dia akan mendapatkan kejelekan. Kalau dia menempuh sebab kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Iya. Jadi, tidak mungkin seorang berusaha untuk berbuat baik, kemudian Allah Ta'ala mencegahnya. Atau sebaliknya. Ya kan? Orang berbuat baik, sedangkan Allah menginginkan kejelekan untuknya, Allah Ta'ala itu tergantung pada sangkaan hambanya. Jadi, seorang hamba itu, kalau menempuh kebaikan, Allah Ta'ala akan mudahkan dia jalannya. Karena itu, Nabi SAW menyebutkan bahwa, ya setiap tak ada seorang pun diantara kalian kecuali sudah ditetapkan tempat duduknya di dalam neraka jadi Nabi menjelaskan seperti itu, bahwa tidak ada seorang pun diantara kalian kecuali Allah Ta'ala sudah menetapkan tempat tinggalnya dalam neraka atau di dalam surga mendengarkan hal itu para sahabat jadi berat coba dibayangkan ya, kita semua itu sudah jelas surga atau neraka maka sahabat bertanya Ya Rasulullah Afalanat Takilu ya Rasulullah kalau begitu kenapa kita tidak bertawakal saja bersandar saja kepada Allah ta'ala walaupun apa yang kita kerjakan sudah pasti masuk surga sudah pasti masuk neraka kata Nabila Nabi melarang sahabat untuk bersandar kepada takdirnya kenapa pertama karena kita tidak tahu apa takdir kita ya kan itu yang pertama kita tidak tahu kita ini penuduh surga itu penuduh neraka yang kedua Nabi SAW Memerintahkan kita untuk menempuh sebab lima khulikalah. Kata Nabi, jangan kamu bertawakal kepada takdirmu ya? Dengan berkata, "Biarkanlah, bertawakal artinya apa? Berserah diri, biarkan apapun yang Allah takdirkan, begitu minta diriku tidak boleh seperti itu Yang dia berkata, "Kalau Allah takdirkan saya tidak menikah, ya saya tidak menikah ya? Kalau dia tidak berusaha untuk menikah, dia tidak akan menikah Ya kan?" Kalau dia tidak berusaha untuk mencari rezeki, dia tidak akan dapat rezeki. Jadi berkata, saya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tidak. Ya kan? Kata Nabi, setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala mudahkan untuknya. Kalau dia penduduk surga, pasti Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Siapa menjadi penduduk neraka, pasti Allah akan mudahkan dia jalan menuju kebelian neraka. Masing-masing menempuh sebab. فَأَلْهَمَهَا wa وَتَقْوَاهَا maka Allah Ta'ala pun mengilhamkan setiap jiwa itu. Fujuroha. Ada yang berjalan menuju kepada kefajiran. Wataqwaha. Dan ada yang berjalan menuju kepada jalan ketakwaan. Orang-orang yang mulia pasti akan memilih jalan kemuliaan. ya kan? Orang-orang yang berjiwa mulia, berjiwa tinggi, berjiwa mencari akhirat. Pasti dia akan mencari surga. Dia akan menempuh selat. Bagaimana caranya dia masuk dalam surga? Dan orang-orang yang kerdil Pasti akan menempuh sebab yang buruk Sebab yang jelek Dia akan menempuh sebab-sebab yang tidak baik ya, Dia akan tinggalkan perintah Melakukan yang haram Jadi Allah Ta'ala merubah manusia itu Sesuai dengan ya Apa yang Allah Ta'ala mudahkan untuknya Apa yang Allah mudahkan untuknya Dan itu bukan maknanya Bahwa manusia berjalan Di luar dari koridor ketetapan dan takdir Allah Ta'ala Tidak Karena manusia sejatinya dia berbuat Tidak akan keluar dari takdir Allah Ta'ala al kauni Takdir Allah talian sifatnya pasti terjadi karena ada keinginan Allah namanya irada syari dan irada kau ya dan itu tentunya pembahasannya panjang Allah alam. bacakan pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita pergi Umroh atau Haji? Apakah kita boleh menjamak atau mengkasar sholat kita di sana? Dan mana yang paling utama di jamak? Di jama' atau sholat seperti sholatnya orang mukim. Iya. Jadi kalau dia tinggal dalam waktu yang lama di sana, dia sholat di masjidil haram, dia ikut berjamaah di masjidil haram saja. Itu lebih utama bagi dia. Dan dia mengkosor di tempat-tempat yang Nabi mengkosornya. Nabi kan pergi berhaji juga. Ada namanya hajatul wada Nabi melakukan haji al wada Haji terakhir ya, al wada artinya terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat tertentu dan Nabi sallallahu pun menjamak sholatnya di tempat-tempat tertentu. Maka ikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun kalau dia tinggal di waktu yang lama, dia tinggal di Masjidil Haram, maka dia salat di sana saja. Ya, dia tinggal. Kalau dia sementara berhaji, haji ini kan waktunya terbatas ya. Dan sudah ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi ikuti training tata cara haji dan umrah yang benar. Ya, di hari Mina di tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Nabi berjalan dari Mina, ya. Nabi SAW menuju ke Mina, ya, melakukan tawaf, dan seterusnya. Nabi tinggal di sana satu hari, tanggal 8. Nanti, pada subuh, pada tanggal 9, Idul namanya hari Arafah, baru Nabi berjalan menuju ke Arafah. Nah, di situ, Nabi salat buhur dan asar, ya. Nabi SAW salat buhur dan asar, Nabi menjamak buhur dan asar, ya. ya. Dilihat saja petunjuknya, ya. Nanti malamnya. Uh, dia wukuf di Arafah sampai Maghrib Nanti terbenam matahari baru dia keluar menuju ke Mas Dalifa nanti dia di sana magrib ya Di sana salat Maghrib Dan dia jamak dengan Isya ya Jadi dia Diikuti saja itu Bagaimana tuntunannya Nabi SAW Di luar daripada itu Dia sholat di masjidil Haram itu lebih utama Dia sholat berjamaah di sana Dia duduk baca Quran Dia duduk beribadah itu lebih utama bagi dia ya salat di, ma di masjid al-haram itu seperti salat satu kali di masjid haram seperti 100.000 kali lipat salat di masjid yang lain ya, sama dengan salat di masjid Nabi SAW kalau dia bisa salat di masjid beliau dan dia uh, salatnya di mana di Raudah ya itu tempat yang paling bagus dan tempat yang paling mustajabah seorang berdoa di situ cuma di tempat itu orang berebutan Ya orang berebutan mau masuk di situ itu tidak gampang ya orang antri di situ penuh full ya yang sampai dia memaksakan akhirnya dia berkelahi Allah, Allah. ini ada sedikit hadiah dari Ikhwa uh, siapa tahu ada yang bisa menjawab pertanyaan tentunya pertanyaan yang umum dan mudah. Baik kita serahkan kepada Ustaz untuk memberikan pertanyaan kepada jamaah. E, pertanyaan yang pertama, pertanyaan Dua. Tadi kita terangkan tawakal ya, definisi tawakal, kesimpulan makna dan definisi tawakal itu ada berapa? Yang bisa menjawab, silahkan menjawabnya. Iya. Ya. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil se sebab. Sebab apa itu? Ya, sebab syar'i dan kauni. Iya, sudah benar. Tadi definisi tawakal sudah kita terangkan harus berikhtimat, bersandar full, full dia sandarkan hatinya kepada Allah. Jadi bersandarnya itu full hatinya kepada Allah dia bersandar. Kemudian apa, Pian? Dia wajib menempuh se dia harus menempuh sebab yang syar'i dan dakwahnya. Kemudian pertanyaan kedua, jenis tawakal tadi kita sebutkan ada berapa? Bentuk tawakal ada ada tadi saya sebutkan ya, ada sekian jenis tawakal tadi yang bisa jawab. Seru bapak pertanyaan lain, ah? Huh? Karena tiga pertanyaan, saya rubah pertanyaannya. Coba sebutkan syaratnya rukyah. Syaratnya tadi merukyah ada berapa? Sebutkan. Ayo. <tuh> <tuh> Kalau syaratnya poligami tadi, nafal semua nih. apa syarat bolehnya merukyah ya ada yang bisa jawab terus ya jangan lihat buku ya <laughs> Kayaknya salah itu, ya. Salah tidak ada. Itu tidak mesti orang yang dirukiah itu harus berudu, ya. Yeah? Tidak nah, mesti, iya. Yeah. Kemudian juga harus bertohit, itu juga bukan itu di situ. ada yang bisa jawab, saya ganti. Coba sebutkan tadi hukum sebab akibat yang tiga. <coughs> saya bisa sebutkan itu tiga syarat tadi. Sebab akibat. <coughs> iya. Ya sebabnya harus Syari dan koni bagus mendapat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala izin apa itu istimewa kami. <laughs> ndak eh uh, salah salah Tambah kalau bisa. Iya. Yang pertama dulu ya apa yang pertama? Iya. Tidak mengambil sebab kecuali sebab itu syari dan kau nih bagus. Iya. Tetap bersandar kepada Allah Taala dalam mengambil sebab syari dan kau kau nih maksudnya ini tidak boleh bersandar kepada ya itu sebenarnya intinya yang kedua yang kedua itu tidak boleh ala yak tidak ala sebab tidak boleh bersandar kepada sebab walaupun sebab itu syar syari tapi bersandar kepada Allah ta'ala yang mentakdirkan sebab itu bisa terjadi yang ketiga ya Iya bagus jadi sebab yang ketiga sudah kasih sudah benar jawabannya nih pas meskipun sebab itu kuat dan besar memberikan pengaruh terhadap masalahat dia wajib meyakini bahwa semua sebab itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Ta'ala ketetapan dan takdir Allah tidak ada yang keluar dari ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala taib pertanyaan yang ketiga Ya, yang terakhir uh, itu tadi, yang pertanyaan yang saya ulang, coba disebutkan jenis tawakal kepada Allah Ta'ala. Itu yang tadi yang tidak jadi. Saya mau coba disebutkan jenis tawakal. Iya, ada berapa jenis tawakal tadi? Kita sebut ada dua. tawakal dalam urusan agama yang kedua tawakal dalam urusan dunia jelaskan ke tawakal dalam urusan tawakal dalam urusan agama itu maksudnya bagaimana seperti berdoa tidak begitu ini banyak orang mendengar di sini ya saya mau kasih pertanyaan pamungkas <laughs> atau akbar saja kasih pertanyaan ayakbar pertanyaan peligami tadi ketanya menetanyakan tiga syarat <laughs> nanti didengar sama istrinya <laughs> pulang nanti dikasih akan 47 insya Allah <laughs> tidak tahu Ya, kasih pertanyaan kalau ada pertanyaan itu. yang berkaitan dengan apa baik pertanyaan dari saya ya, ya. <laughs> yang dimasuk disebutkan tadi dalam ayat Al-Quran fangkihu <tuh> ma tolabakum Allah yeah. maksudnya di sana apa maksud dari ayat tersebut? Yakni mampu. Nikailah yeah. Nikaila wanita di antara kalian dua tiga atau empat dan jika kalian maksudnya saya pertanyaan saya kalimat mampu di sana ada disebutkan oleh para ulama lala dua yang mana di sini mampu eh, dari berbuat adil Ganti saja saya kurang hafal juga. Saya kurang hafal artinya. Saya tidak mau bahas poligami. Jami saya. Nanti nanti saya tidak bisa datang ke sini nanti. Nanti akhwat tidak senang. Iya. Yeah. Kita uh, beralih saja ke dalil yang lain. <laughs> Nabi SAW bersabda Ya masyaral sabab wahai para pemuda uh, hendaknya lah kalian menikah Ya Nabi salam menyerukan para pemuda untuk bersegera untuk menikah. Ya mau saya tanyakan kepada para jemaah, eh, yang pemuda mana itu ya yang dimasukkan Nabi salam ya, untuk menikah. Ya, karena harus ini disebutkan untuk menyeru kepada para pemuda untuk segera menikah yang di, dimasukkan Nabi Salman sini pemuda yang eh, mempunyai kemampuan apa ya. apa bisa disebutkan dua iya Yang pertama, seorang laki-laki yang tidak mampu menahan sah sahwatnya. Yang kedua, apabila dia tidak mampu menahan sahwatnya, maka Nabi menganjurkan dia untuk berpuasa. Mungkin buat tadi, mungkin buat tadi luruskan pertanyaannya dulu. Ikan, jawabannya juga salah jawabannya. Jadi hadisnya itu yang dimaksudkan saudara kita Akbar ya majelis sahabat manista ta'minkumul ba'al litazawwaj فانه agaddul basar wa ahsanul faraj hadisnya itu wahai kalian para pemuda siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah maka menikahlah. fa innahu karena dengan menikah itu agaddul basar menundukkan pandangan lebih menundukkan pandangan wa ahsanul dan lebih menjaga kemaluan Kamalamnya setati, siapa yang tidak sanggup untuk menikah, faalahibis saum maka hendaklah dia memperbanyak puas, puasa. Fa'in nahulah hujjaun karena dengan berpuasa itu bisa menekan syahwat dan nafsunya. Ya pertanyaannya sebenarnya intinya mau ditanyakan oleh saudara kita akbar ini, Nabi katakan siapa yang sudah mampu diantara kalian maka menikahlah. Mampu di situ dalam hal apa? Iya Kapan seorang dikatakan mampu, bukan pemudanya, ya? Kapan seorang dikatakan mampu dalam menikah? Iya, ini, Iya, mampu dari segi manafkahi. Mampu dalam bidang agama, berilmu. Jadi orang menikah harus berilmu yang tidak berilmu tidak bisa nikah. Iya, iya, itu saja. Iya, kelihatan salah jawabannya. Masih ada, kelihatan kelihatan kurang. Menikah itu harus memiliki ilmu agama itu salah itu. Karena banyak orang menikah tidak punya ilmu agama. Jadi, siapa yang sanggup di antara kalian menikah, maka menikahlah. Sanggup di sini sebenarnya isinya dua aja sebenarnya, ya yang dua itu jelas apa itu yang dua itu ada yang bisa jawab tadi jawabannya Ram Ahmad Daka, benar satu iya Akshan Iya jadi <laughs> Ya, ya, ya, ya. masuk tadi ya. Ya. Karena kenapa? Ya. Ya. sudah benar ya. Ya. Nah. <laughs> Jadi sanggup memberikan nafkah batin, ya dan nafkah jasmani itu saja sebenarnya. Nafkah batin dan nafkah jasmani. Kalau itu sudah ada, berarti dia sudah layak untuk menikah. Cuma nanti rinciannya lagi masih ada rincian setelah itu. Ada orang yang sifatnya wajib menikah, ada yang sifatnya sunnah menikah, dan ada orang yang bahkan makruh baginya untuk menikah. Itu ada rencian-renciannya, orang yang khawatir terjatuh dalam perbuatan haram, dan dia punya harta yang cukup untuk menikah, maka dia wajib menikah. Adapun jika dia punya harta dan dia tidak khawatir terjatuh dalam zina, maka hukum menikah itu mustahab, sunnah saja. Ya. Dan ada rincian yang lain Allah. Jadi kalau dua sisi ini ada kurang maka boleh dia tidak menikah karena membahayakan si wanita. Ia yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> yeah. harus, yeah. harus terpenuhi dua sisi syarat ini. Ia yeah. yeah. karena membahayakan si wanita jika ada salah satunya ini tidak ada. Apalagi kalau dari sisi nafkah batin. Ya. Yeah. Baik. Ada. Yeah. Okay. Pada pagi hari ini, berakhirlah acara kita konsultasi syariat. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan kepada para seluruh jamaah. Baik kami impulkan bahwasanya kajian pada pagi hari ini akan berlanjut di Masjid As-Sunnah TPOE Masepe. Dengan ya, kajian kitab usul sunnah. Baik, eh, kami tutup eh, acara pada pagi hari, hari ini. Subhanallahi wa bihamdihi ashhadu ilaha illa anta astaghfirullaha wa atuubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh